Karena ada perselisihan dengan dalam gel-gel putra sulung dang yang Nerarta yang bernama dang yang Wiragasandi memutuskan untuk kembali ke Jawa. Dalam buku yang kanal Balijani jadikan rujukan yakni Babad Pase Mahagotra Pasa, Sanak Saptresi, tidak disebutkan perselisihan apa yang terjadi di antara dalam gel-gel dan dang yang Wiragasandi. Setelah beberapa lama meninggalkan Gel-Gel dan melakukan perjalanan melewati hutan Pulau Bali, disebutkan bahwa Dang Dangyang Wiragasandi bersama istri dan anaknya sampai di Desa Kayu Putih, Buleleng. Pada waktu itu, yang menjadi Kepala Desa Kayu Putih adalah Kipasak Gel-Gel walaupun tidak kenal kipasa gel-gel yang juga disebut kipasok goblek menyambut Dang Hyang Wiragasandi dan keluarganya dengan ramah Setelah menyuguhkan makanan dan minuman kepada tamunya kipas gel-gel lalu menanyakan tentang diri tamunya dan tempat yang hendak dituju Dang Hyang Wiragasandi memberitahu kipasa gel-gel bahwa beliau adalah putra sulung Hyang Nirarta yang sedang melakukan perjalanan kembali ke Jawa bersama keluarganya sebab-sebabnya pun disampaikan bahwa beliau meninggalkan gel-gel akibat ada perselisihan dengan dalam gel-gel Kipasa Gel-Gel yang merasa tersentuh hatinya lalu memohon kepada Dang yang Wiragasandi agar beliau sekeluarga berkenan tinggal di Desa Kayu Putih dan melupakan niat untuk kembali ke Jawa. Kipasa Gel-Gel bersedia menyerahkan rumahnya untuk dijadikan tempat tinggal oleh Dang yang Wiragasandi sekeluarga. Dang Hyang Wiragasandi yang merasa berutang budi karena sudah dijamu sedemikian rupa tidak kuasa menolak permohonan kipasa gel-gel. Beliau menyatakan bersedia tinggal di desa Kayu Putih bersama keluarganya. Namun ada satu permintaan Dang Hyang Wiragasandi demi keselamatan beliau dan juga kipasa gel-gel, beliau mohon agar keberadaan beliau dan keluarganya dipermaklumkan kepada raja Buleleng sebagai guru wisesa di wilayah itu. Di gel Gelgel memenuhi permintaan Dangyang Gerraga Sandi. Besok paginya ketika menghadap Raja Buleleng di Singaraja, Kipasagelgel mempermaklumkan kepada Raja Buleleng tentang keberadaan dangyang Wiragasandi dan keluarganya di Desa Kayu Putih berikut permasalahan yang sedang dihadapi Sang Panita. Setelah mendapatkan laporan itu, Raja Buleleng lantas memberi perintah kepada Kipasagelgel agar selalu menjaga keselamatan Dang yang Wiragasandi dan keluarganya. Raja juga mengatakan bahwa beliau akan segera datang ke desa Kayu Putih untuk menemui yang Wiragasandi. Besok harinya Raja Buleleng berangkat menuju desa Kayu Putih dan setibanya di sana langsung menuju tempat penginapan yang Wiragasandi. Begitu melihat kedatangan Raja Buleleng dan Yang Wiragasandi bergegas menyambut dengan sikap hormat. Beliau menyatakan rasa bahagianya atas kedatangan Raja. Raja Buleleng, Gusti Agung Panji Sakti mengatakan bahwa beliau datang karena ada permakluman dari Kepala Desa Kayu Bukti mengenai Sang Pandita yang sedang dalam perjalanan kembali ke Jawa. Selanjutnya, Raja Buleleng minta kepada Dang yang Wiragasandi agar mengurungkan niat untuk kembali ke Jawa dan bersedia menjadi bagawanta Kerajaan Buleleng. Jika bersedia, Gusti Agung Panji Sakti berharap Dang yang Wiragasandi berkenan pindah ke Singaraja. Dang yang Wiragasandi menyatakan bersedia menjadi bagawanta Kerajaan Buleleng tetapi beliau mohon maaf karena tidak bisa meninggalkan desa Kayu Putih. Beliau merasa berat hati karena sangat berutang budi kepada kipas gel-gel yang telah memberikan segalanya. Raja Buleleng kemudian kembali ke Singaraja. Sejak saat itu, Dang Yang Wiragasandi bersama istri dan putra-putranya menetap di desa Kayu Putih. Beliau dikatakan memiliki empat orang putra, yakni Perdana Sakti Bukian, Perdana Sakti Ngurah Pemade, Perdana Sakti Kemenuh, dan Perdana Sakti Bukit. Suatu ketika disebutkan bahwa Raja Mengui yang bergelar Cokordo Sakti Blambangan ingin mengangkat bagawantah dari warga Brahmana Kemenuh. Maka dari itu, beliau datang ke Klungkung menghadap Ida Dewa Agung Jambe mohon seorang brahmana kemenung untuk diangkat menjadi bagawanta di Mengui. Oleh karena warga brahmana Kemenuh sudah tidak ada lagi di Klungkung, maka Ida Dewa Agung Jambe menyarankan agar Cokurlo Sakti Blambangan datang ke Singaraja menghadap I Gusti Agung Panji Sakti. Sebab konon warga Brahmana Kemenuh berada di Buleleng. Cokorda Sakti Blambangan memutuskan langsung pergi ke Singaraja. Setelah sampai di sana dan menyampaikan maksud kedatangan beliau kepada Raja Buleleng, keduanya lantas bersama-sama pergi ke desa Kayu Putih. Setiba di desa Kayu Putih dan bertemu dengan Dang Yang Wiragasandi, kemudian disampaikan bahwa kedatangan mereka berdua bermaksud memohon salah seorang putra Dang Yang Wiragasandi untuk dijadikan bagawanta di kerajaan Mengui. Dang Yang Wiragasandi berkenan memberikan putra sulungnya, yakni Perdana Sakti Bukian. Pada saat berangkat menuju Mengui pada desa Tibukian diberikan benda-benda pusaka antara lain Keris Kibaru Jeriji, Tongkat Kibaru Ramad dan piagam serta pengiring dari desa Bangkangan sebanyak 35kk dari desa Banyumatis 100kk dan dari desa Kayu Putih 50kk termasuk keturunan gel-gel. Setiba di mengui, Perdana sakti Bukian beserta pengiringnya ditempatkan di kekeran menguitani, sedangkan Dang Yang Wiragasandi bersama tiga orang putranya tetap tinggal di desa Kayu Putih. Setelah Dang Yang Wiragasandi wafat, kedudukannya digantikan oleh Perdana sakti Ngurah Pemadi, yang kemudian pindah dari desa Kayu Putih ke Banjar Ambangan, desa Banjar. Selanjutnya, Pedane Sakti Bukit pindah ke Banyar Tieng Thali, Desa Jagaraga, sedangkan Pedane Sakti Kemenuh tetap tinggal di Desa Kayu Putih. Mereka itulah yang menurunkan warga Brahmana Kemenuh. Demikianlah riwayat warga Brahmana Kemenuh di Bali berkat berhasilnya bujukan kipasak gel-gel terhadap Dangyang Wiragasandi kipas Gelgel atau Kipasak Koblek adalah keturunan Igusti Agung Pasak Gelgel -gel Pegatepan yang akhirnya menyebar pula sampai ke desa menguitani Badung.